Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, I think let's dimanapun kalian berada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 juga Boy dan juga Ayu bertemu dengan keluarga Boy William secara langsung dan juga dengan sangat baik keluarga Boy menerima Ayu Ting Ting Sore ini jam 3 sore akan hadir lagi season 3. Wah, seperti apa nih ya keseruannya di season 3 ini? Informasi ini dilansir langsung dari Titin 0872 dan juga Boy William beberapa menit yang lalu. Proposal New Secret itu sudah 3 ini selasa jam 3 sore The Bimu is Season 3 wow ada Ayu Titik lagi nih, bersama dengan Boy dan juga keluarga tercintanya. Seperti apa keseruan mereka? Jangan lupa, sahabat-sahabat semua, jam 3 sore ini akan hadir. Season 3 di channel YouTube-nya BW Production, Boy William pastinya seru dan juga menggemaskan. Bikin baper lagi nih, pemirsa. Bagi sahabat semua di rumah, menurut informasi di Season 3 ini, ada adegan Ayu dan juga Boy William yang bikin baper lagi nih, pemirsa. Seperti apa? Wow, wow, wow Mimin juga jadi penasaran nih ya Semuanya pasti penasaran dan wow bikin kangen Oke okay, sahabat semua yang penasaran jangan lupa ya terus degeng channel ini Karena Mimin akan selalu memberikan informasi-informasi terhangat untuk sahabat semua di rumah Dan di sini juga ternyata Boy dan juga Ayu memiliki kesamaan Dari makanan halil yang sangat kecil namun sama nih ya Ayu menyukai nasi hangat dan juga telur ceplok kepe kerupuk pemirsa. Ya, dan ternyata Boy William juga memiliki kesamaan yang sama. Telur ceplok pakai kecap manis dan ditambah mie instan wah, wah wah. Dua sejoli yang memang diberikan kesempatan untuk bisa bersama nih. tinggal kita pada waktu ya. Bagaimana nih kelanjutan hubungan Boy dan juga Ayu pastinya akan kita tunggu nih informasi-informasi ya. selanjutnya untuk kesamaan. Sahabat semua di rumah Agar sahabat semua di rumah selain ada informasi tersebut di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu Tinting hari ini Yang Mimin langsung dari story Ayu Tinting yang bisa jikan untuk sahabat semua di rumah Bagi sahabat semua di rumah Selamat berpuasa dan sebentar lagi Kita akan merayakan hari raya Idul Fitri Mohon maaf di lahir dan batin Bagi sahabat semua selamat menyaksikan Semoga selalu semangat ya puasanya Mimin akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih kirimannya, wow! Apa nih, terus garis? X beli Saputra. Makasih, Bang. Sarangnya, ah, thank you ya. Ini gemblongnya, aduh enak banget. Dikarenakan jalanan macet, sudah hampir seminggu ya. Jadi, gemblong ini baru sampai di lokasi aku. Sarangnya ya Oma. Makasih gomblong aduh seksi banget I, Terima kasih kirimannya Kak. Maaf lahir batin. ai Angel. Thank you banget kirimannya. Maaf lahir batin juga. Sung Senyi, Nan baleso. Cuma, 감사합니다 maaf lahir batin ngosippo Nia Terima kasih banyak Nia kirimannya maaf lahir batin juga Nia Oma Terima kasih banyak bingkisannya Wenda Thank you maaf lahir batin Wah makasih banyak kirimannya wa, mohon maaf lahir batin thank you wa. you don't you don't ever